Kucing Marble adalah jenis kucing yang memiliki pola bulu dengan corak abstrak yang unik dan menarik. Pola bulunya yang bercampur antara warna coklat, hitam, dan putih, memberikan efek seperti marmer pada bulunya, yang memberinya nama Marble atau Marmer dalam bahasa Inggris. Kucing Marble biasanya memiliki tubuh yang sedang hingga besar dengan berat sekitar 4-7 kg, dan memiliki mata yang besar dan ekspresif. Mereka sangat aktif dan energik, suka bermain, dan sering mengejar mainan atau bola kecil. Namun, mereka juga memiliki sifat yang lembut dan ramah terhadap manusia, serta suka bergaul dengan pemiliknya.